Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Untuk kesempatan kali ini Saya akan mencoba firmware Untuk STB CTB 760H Yang sebelumnya di STB saya Sudah menggunakan firmware Like S ya teman-teman Dan bagi yang baru pertama kali Flashing di STB ini Jangan lupa untuk driver MediaTek-nya Diinstalkan terlebih dahulu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 dan untuk settingannya di SP playstore nya sebagai berikut. Di bagian scatter loading file, kita klik choose dan pilih folder penyimpanan file firmware yang kita simpan di laptop atau PC kita. Lalu kita pilih scatter TXT-nya dan klik open. Di bagian Boot img kita klik di bagian location, lalu kita cari file folder firmware-nya dan pilih boot. Untuk di bagian Android, kita klik location lalu kita cari file foldernya dan pilih sistem untuk bagian cache kita klik location, kemudian kita cari file folder vimairnya, dan pilih change Untuk bagian user data, kita klik lagi di location, lalu cari file folder vimairnya, dan pilih data.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 tampilannya seperti ini STB otomatis terflash proses flashing sedang berjalan dan ini memerlukan waktu lumayan lama dan kita tunggu sampai selesai ya teman-teman Dan apabila ada keluar tampilan menu download Oke, okay, berarti proses flashing sudah selesai. Dan kita cabut kabel USB mil to mil dan kita tutup aplikasi SP Flash nya Kemudian kita ke tahap selanjutnya, kita akan hubungkan STB dengan TV atau monitor dan kita setting resolusinya terlebih dahulu. Dengan cara masuk di bagian menu setting Mebox, kemudian pilih display dan teman-teman bisa pilih resolusinya yang sesuai dengan kebutuhan kita Selanjutnya kita setting internetnya. Masih di menu setting MiBox, kita pilih connection dan pilih wireless network. Dan teman-teman bisa pilih WiFi-nya masing-masing dan masukkan kata sandinya. Setelah Wifi sudah terhubung, kita cek untuk aplikasinya ya teman-teman Kita cek di disk info terlebih dahulu, masih ada ruang kosong Dan teman-teman bisa untuk menambahkan apk-apk nya sendiri Kemudian di aplikasi video.com masih bisa berjalan Di perfect playernya, playlistnya sudah terisi di sini ya teman-teman. Silahkan dicek masing-masing. Kemudian kita cek di play Store nya masih lanjai ya teman-teman. Untuk YouTube-nya teman-teman bisa pakai YouTube Fun Chat. Dan untuk APK-APK lainnya teman-teman bisa cek masing-masing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.